Selamat berbahagia. Tips kali ini, saya akan coba bahas perbedaan antara WhatsApp dan Telegram. Sebagai aplikasi berbagi pesan, WhatsApp dan Telegram menjadi primadona di kalangan masyarakat Indonesia khususnya. Yuk kita simak. 1 sinkronisasi WhatsApp enggak bisa digunakan bersama di berbagai perangkat kalau kamu sudah login di satu perangkat kamu enggak bisa login di waktu yang sama menggunakan perangkat lain sedangkan telegram berbasis cloud jadi kamu bisa login telegram menggunakan berbagai perangkat seperti ponsel PC tablet dan lain-lain dua keamanan di telegram kita bisa chatting sepuasnya dengan aman Soalnya. Ada fitur chat rahasia dengan pesan, foto, dan video yang bisa hilang dengan sendirinya. Telegram juga menyediakan paskode tambahan, sehingga kamu perlu memasukkan paskode untuk membuka aplikasi. Telegram menggunakan infrastruktur multi data center dan enkripsi. Sementara WhatsApp mengikuti jejak Telegram dengan menambahkan fitur end-to-end -end encryption. Kalau kamu sudah nggak pengin main Telegram lagi. Kamu bisa bikin akun kamu menghilang dengan sendirinya jika kamu enggak login selama jangka waktu yang ditentukan. 3. Jumlah anggota grup. Jumlah anggota di grup Telegram bisa mencapai 10.000 orang. Saat menyampaikan pesan secara broadcast, Telegram enggak membatasi jumlah orang yang bisa dikirimi pesan. Sedangkan jumlah anggota di grup WhatsApp hanya terdiri dari 250 orang. 4. Jenis dan besarnya file yang dikirim. Dengan Telegram kamu bisa mengirimkan pesan, foto, video, dan berbagai macam file. Besarnya file yang bisa dikirim mencapai 1,5 GB. Pesan yang diterima bisa disimpan di cloud atau diunduh ke ponsel. Sedangkan WhatsApp cuma bisa mengirim file dengan besar maksimal 100 MB. 5. Penyimpanan Telegram bisa menyimpan pesan di cloud, sedangkan WhatsApp menyimpan pesan di ponsel, sehingga bikin memori ponsel cepat habis. 6. Stiker Telegram mendukung pencarian gambar GIF animasi, aplikasi edit foto, dan mendukung platform OpenSticker. Sedangkan WhatsApp baru memiliki sebagian dari fitur tersebut. 7. Hashtag Telegram memiliki fitur hashtag yang membuat chat pada grup lebih terstruktur. Sementara WhatsApp belum memiliki fitur hashtag. 8. Bot WhatsApp enggak memiliki fitur bot seperti Telegram. Bot adalah akun yang dijalani oleh aplikasi. Bot dapat melakukan apa aja, seperti broadcasting, game, dan berbagai aktivitas. 9. Voice Call Di WhatsApp, kita bisa mengirimkan voice call atau pesan suara. Sedangkan di Telegram belum bisa mengirimkan voice call. Demikian perbedaan antara aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kalian lebih suka yang mana? Apapun itu, semoga kita semua selalu bahagia.